subscribe apa Su like subscribe. And subscribe like comment like like comment and subscribe guys yo guys ya channel Jadi hari ini kita akan curi bersama Kering Babel mengunjungi Pulau Punggur yang ada di Desa Mapor. Hari ini kita bertebus sebentar karena cuaca tidak mendukung hujan di ya? pangku kita siang ini. Gorengan. Oh, Apa <tuh> kelaparan? Iye, apalagi yang itu tuh, tuh, tuh, tuh, perjalanan jauh tuh ya. Hmm. Tuh Bi, makan apa bi? Wow, bi, jungkong bi. Jungkong. Ini bang, jungkong, jungkong, jungkong, jungkong. Kalau makan jungkong, tak bagi bagi yo, jangan nawar-nawar lagi. Lalu pakai segala-galanya. Hahaha. Kita sedang makan siang, tetapi lewat Setengah Ada dua. Yang bawa tuh nempelin, ringem. Terpengaruh. Terpengaruh. Terpengaruh. Terpengaruh. Terpengaruh mulut pada penuh semua. Semua Halo. Hai. Kata-kata halloku diambil duluan. Tapi sininya Lanjut perjalanan? Ya, kita lanjut setelah uh, sempat berteduh untuk menghindari hujan di sekitar bukit uh, pantai apa namanya? Pantai Pulau Punggur uh, kita akan melanjutkan perjalanan kita sampai ke titik pemberhentian uh, berikutnya sejauh 8 kilo setengah lagi. Moga-moga tak hujan lagi. Sekarang kita udah sampai di Pantai Tuing tapi kata masyarakat lokal ini sih mereka yang nama, nama pantainya itu Pelabuh dalam. Tujuan kita sebenarnya ke pantai Punggur tapi kita ke sini dulu, pantai ring pemandangnya cukup indah. Tuh, sayang cuaca hari ini nggak bersahabat karena uh, cuaca gerimis grimis mengundang gitu. 2%. Mantap. Oh. Hey, kakak. kita sampai dan wow, itu udah kayak pantainya. Tapi jalannya kita masih lanjut. Tepat ke belakang bukit, tunggu, iya di situ mikir. Ada bukit ada musolah juga Jadi kayaknya pantai tersembunyi ya? Ya, tapi memiliki uh, Karismatik tersendiri pantainya Aduh, karismatik gitu ya Apa itu pesadasannya? Karismatik <laughs> <laughs> <laughs> ya? Ini kuat tersembunyi tapi bagus <laughs> Perawat Hari ini Uh, cuaca sangat-sangat tidak bersahabat, lagi digemerigit air, hujan. Sudah uh. sampai kakak, kita bersenang-senang. Keren, keren-keren, keren, keren, keren, keren. Keren keren ya. Pantai Punggur, nah itu ada pulau.